Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, di Lovers serta Lestalat Lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian. Di VTV yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti, dan Rizky Pilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, Comment dan subscribe. Setelah klik tombol notifikasinya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate dan terhangat seputar Lesla Dunia. Baiklah persahabat Lesla dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita Di siang hari ini ke kabar pertama Ada ungan spesial dari Lintar Persahabat ya Bang Lintar mengasuh sebuah postingan foto terbaru Di depan garasi rumah Leslar, learn nih persahabat ya Wow terpapang nyata dua mobil mewah yang tentu membuat kita semakin bangga Kepada idola kita persahabat ya Alhamdulillah berkat sholawat, Dua mobil mewah ini sudah didapat oleh kakak Rizky Bilar Maupun Dede Alastik si Kuning Wow ini baru saja didapat di Rudi Salim persahabat ya Masya Allah mudah-mudahan semakin berkah barokah Dan selalu dilancarkan rezeki dari idola kesayangan kita ada kalimat kansan juga dituliskan oleh Bang Lintar, persahabat ya, kita lihat tuh Wow, hanya emot saja yang diberikan, Masya Allah Dan kita lihat, di sini ada komentar dari akun Kurniati, DT182 mengatakan Merah, kuning, biru, Wow, Masya Allah, Bang ya dan ada jawaban dari Bang Lintar Jadi lagu ya, kata Bang ya Masya Allah banget, mudah-mudahan saja Kita selalu mendapatkan kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita dan selanjutnya juga komentar lain diberikan dari akun Chris Ho mengatakan Subhanallah, sungguh luar biasa rezeki Leslar, semoga sehat dan bahagia selalu Untuk Lintar makasih ya sudah menjaga Leslar dan semoga setia, kerja di mana aja Juga sama yang terpenting niatnya, semoga Lintar juga mendapat keberkahan Dengar-dengar lagi bangun rumah di kampung ya Semoga lancar dan berkah Amin Masya Allah banget ya Mudah-mudahan saja semuanya Diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan Amin Ya robbal Alamin Dan selanjutnya juga Ini ada kabar yang tentu membuat kita semakin bahagia aja Persahabat ya Kita lihat di jalan Ternyata ada yang bertemu dengan mobilnya Meslar Persahabat ya Aduh cute banget nih Ketemu dengan mobil idola kesayangan kita Mobil Alport dengan plat L35 LAR Leslar persahabat ya Masya Allah. dan di depannya Itu ada mobil putih juga milik DLNC doh Tentu kita semakin penasaran Akan otw kemana nih Tentu rombongan Leslar hari ini persahabat ya Semoga ada kejutan Yang kita dapatkan langsung Dari idola kesayangan kita Posingan tersebut di oleh aku Leslar Indonesia 2020 Ada kalimat khusus juga yang dituliskan Nah lo mau kemana nih Leslar? Tuh bersahabat ya Kita lihat juga di kolom komentar dari akun UP6192 mengatakan ketemu mobilnya aja udah seneng banget apalagi ketemu orangnya bisa-bisa meriangin panas dingin ya Masya Allah banget <tuh -tuh> Ketemu mobilnya aja sudah bahagia persahabat ya yuk doakan selalu yang terbaik untuk rumah tangga Lesti dan Bilar